nanti Sebelum mudik, udah periksa keamanan rumah belum? Cabut aliran gas pada kompor, cabut aliran listrik, dan padamkan lampu. Tutup saluran air, kunci semua jendela, mengunci pintu, dan lapor kepada RT atau RW. Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.